Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin namaku Tati Swartini dari kelas 3A jurusan Pendidikan Matematika FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini aku akan membahas materi faktor persekutuan terbesar nih. Yuk simak sama-sama materinya. Nah, kalian tahu gak sih definisi dari FPB itu apa? Nah, kalau belum, aku akan menjelaskannya nih Jadi, definisi dari FPB dari dua bilangan bulat positif P dan q adalah Bilangan bulat positif terbesar D demikian sehingga D habis membagi P dan D habis membagi Ki Nah, dari definisi itu dapat disimpulkan bahwa Bilangan bulat terbesar yang dapat membagi keduanya Dan dapat dinotasikan sebagai D sama dengan FPB dari P dan Ki Oh iya, gimana sih cara menentukan FPB itu sendiri? Nah, dalam mencari FPB itu ada tiga cara Yang pertama ada faktoran, Yang kedua ada pemfaktoran prima Dan yang ketiga ada cara algoritma Euclid atau algoritma pembagian Wah, wow, gimana ya cara menentukannya? Nah, yang pertama ada metode pemfaktoran. Nah, contoh dari metode ini itu berapa sih nilai FPB dari 84, 108 dan 210 itu? Langkah yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu masing-masing faktornya. Nah, di sini kita tulis bahwa angka berapa saja yang dapat membagi habis angka faktor tersebut sehingga nanti akan menghasilkan FPB-nya yang kedua yaitu dilihat dari ketiga bilangan yang memiliki faktornya sama yaitu 6 Sehingga FPB dari 84, 198, dan 210 itu sama dengan 6 Sedangkan untuk FPB dari 84 dan 210 itu sama dengan 42 Kedua, ada metode pemfaktoran prima Nah, cara dari metode ini itu dengan menulis bilangan-bilangannya sebagai perkalian bilangan prima dan hasil dari perkalian bilangan prima itu merupakan faktor persekutuan kedua bilangan tersebut adalah FPB-nya Nah, contohnya tentukan faktorisasi prima dari 270 dan 504 Nah, cara yang pertama kita tentukan dulu angka prima yang jika dikalikan akan menghasilkan faktorisasi prima itu sendiri dari mulai angka prima yang terkecil hingga yang terbesar Nah seperti contoh ini ya Sehingga dua dikali 3 pangkat 2 itu merupakan FPB dari 270 dan 504 Jadi FPB dari 270 dan 504 itu sama dengan 18 Yang ketiga ada metode algoritma Euclid Metode ini dapat dikatakan lebih mudah digunakan jika yang dicari FPB-nya itu bilangan yang besar Terdapat teorema yaitu jika A dan B bilangan-bilangan bulat al lebih besar dari 0 Maka ada dengan tunggal pasangan bilangan-bilangan bulat q dan R yang memenuhi B sama Ki A ditambah R Dengan 0 kurang dari sama R kurang dari A Dengan q hasil bagi dan R sisa pembagian B oleh A Teorema Euclid dan, misalkan A dan B bilangan bulat B lebih besar dari 0, jika A dibagi dengan B, maka terdapat bilangan bulat unik Q dan R, sedemikian sehingga A sama dengan B Q ditambah R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari B. Menurut algoritma pembagian, bilangan bulat positif A dan B, A lebih besar dari sama dengan B, selalu dapat ditulis sebagai A sama dengan B Q ditambah R dengan Q bulat positif. R bilangan cacah dan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari B jadi, menurut algoritma Eklid, jika A dan B bilangan-bilangan bulat positif dengan A lebih besar dari sama dengan B dan R adalah sisa jika A dibagi oleh B, maka FB dari A dan B sama dengan FB dari B dan R. Selanjutnya gimana sih caranya? Nah di sini misalkan diberikan dua buah bilangan bulat tak negatif m dan n jika m lebih besar dari sama dengan n algoritma Euclid dan untuk mencari pembagi sama besar dari m dan n adalah langkah yang pertama yaitu jika n sama dengan 0 maka m adalah FPB dari m dan n lalu berhenti tetapi jika n tidak sama dengan 0 maka lanjutkan ke langkah yang kedua langkah yang kedua yaitu kita membagi m dengan n dan misalkan r adalah sisanya Kemudian langkah yang ketiga kita akan mengganti nilai M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R lalu ulang kembali ke langkah 1 Oke teman-teman kita langsung saja ke contoh dari metode ini yuk Diketahui M sama dengan 100 dan N sama dengan 32 yang mana M lebih besar dari sama dengan N Maka 100 sama dengan 32 dikali 3 ditambah 4 Kemudian kita ganti M menjadi N maka diperoleh 32 sama dengan 4 3, 8 ditambah 0 Di sini sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4 Maka FPB dari 100 dan 32 sama dengan 4 Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.